come back to my channel Di video kali ini, aku mau ngasih tahu face care rutinku yang aku gunakan saat ini. Apakah kalian masih ingat video yang satu ini? Jika kalian lupa atau belum menonton, aku taruh linknya di deskripsi. Rangkaian face care Scarlet Whitening terdiri dari facial wash, essence toner, serum, day cream, dan night cream. Semua produk face care Scarlet Whitening sudah terregistrasi di BPOM, teruji bebas merkuri, dan hydroquinone serta tidak dilakukan pengujian pada hewan sehingga aman digunakan untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif karena jerawatku sudah sembuh dan tidak muncul lagi aku mengganti rangkaian pescairku dari Scarlet Acne Series menjadi Scarlet Break Series Scarlet mengeluarkan produk baru, yaitu Essence Toner. Essence Toner ini memiliki dua varian, yaitu Acne Essence Toner dan Breakthrough Essence Toner. Yang sekarang aku pakai adalah Breakthrough Essence Toner. Brackley Essence Toner ini mengandung vitamin C, glutathione, white hazel extract, keju propolis extract, allantoin, niacinamide, dan grape water. Yang berguna untuk menyetarkan, melembabkan, meredakan peradangan, dan mencerahkan warna kulit. Essence Toner ini dikemas dengan botol plastik bening dengan pump ukuran 100 ml Kemasannya terlihat sangat elegan dan mewah Terdapat boba di Essence Toner ini Kalian bisa lihat, boba berwarna pink melayang-layang aku baru menemukan essence toner dengan boba ini unik dan lucu banget Bobanya ini mengandung niacinamide jadi bukan hanya sebagai hiasan saja tapi mengandung fungsi yang lebih banyak teksturnya sedikit agak kental aromanya seger banget karena ini sudah malam saatnya aku memakai rangkaian face care scarlet prickly series sebelum tidur langkah pertama adalah menggunakan scarlet facial wash bersihkan wajah menggunakan Special was Scarlet. Langkah selanjutnya adalah menggunakan Scarlet brightly Essence toner. Tuangkan toner secukupnya ke tangan, lalu oleskan pada wajah cara merata, lalu ketuk secara perlahan Untuk meningkatkan penyerapan Langkah selanjutnya adalah Memakai Scarlet Brightly Ever After Serum Ambil secukupnya serum Menggunakan tipet Sekarang secukupnya di wajah, lalu usapkan secara merata dan sedikit ditepuk-tepuk untuk meningkatkan penyerapan. Langkah terakhir adalah menggunakan scarlet, Pre ever after day cream, atau. Scarlet Break the Ever After Night Cream Karena ini malam hari Aku pakai yang Scarlet Break the Ever After Night Cream Ambil krim secukupnya Lalu Oleskan pada wajah Oh iya. Scarlet Brighty Ever After Day Cream mengandung UV protection sehingga aman digunakan saat kita beraktivitas di luar ruangan. Setelah memakai rangkaian Face Care Scarlet Brighty Series, wajahku terasa lebih lembab, lembut, segar, dan bekas jerawatku mulai menghilang.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 Bye-bye!